Ancaman orang yang membatalkan puasa secara sengaja tanpa ada uzur syari i. Ini ancaman ya jemaah, bukan denda bukan kafarat Ancamannya besok Allah akan sobek dari mulut sampai tengkuknya jemaah. Allah Orang yang tidak puasa Ramadan kata Nabi yang mulia s.a.w. Allah robek mulutnya sampai tengkuknya Allah dia dapat siksaan seperti itu itu karena dia sengaja berbuka puasa di siang bolong bulan Ramadan tanpa ada uzur syar'i dirobek dari mulut depan sampai tengkuk Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak berpuasa Ramadan tanpa ada uzur syar'i. Maka Ramadan itu bulan ditutupnya pintu neraka dibuka selebar-lebarnya pintu surga dan dibelenggunya para syak